Kutbul, menyenangkan dua muka yang kibam menurut Rona Nyan adalah salah satu ciri-ciri octopus. Kau tahu octopus apa? Octopus itu adalah gurita Nak kakailah nak gurita pada umbah? Nyan ke nyan oktopus? Mereka bebu mereka bebek oktopus Kutbul, pun beda oktopus dengan munafik Hana beda octopusnya dengan munafik sebelah-dua belah kai. Hana jauh-jauh beda Si octopus lagi anci, munafik lagi anci Cuman lain versi tegai Octopus hewan, munafik manusia Tips agar bisnis sukses kiban kak ibarat urung mekat kak, kak narkok hana kak narkok hana kak narkok hana sehingga mentang si ung kak narkok nah begitu juga bisnis usaha usaha dan doa insyaallah bakal sukses jangan putus asa cut bul ne pegah tapi lewat ganjau Kalimantan tak payah tapi pakai tang je lewat nyang dikarenakan urung dalam ataupun kali perpanjangan pajak lagi ibarat kata tanya kali pas pilih ada hanalah en yang rupanya peje yang penting nak laku cukul mise nak cewek tuh di lakas silap pedro menyatakan tanggunggan silap hotel ejert eh, nya lagi kuah berlemak. ube beka cewek bertari. modal bateri be. nya mensiga ju dengan haranya. kedih lang kerung kati pul menyu cewek lagak galak ketanyo dan ngan urung ciji kaserentah mayang kibat epah eh, pah cukup berapa Lagi filem sinetron aku pacaran dengan anaknya tapi menikah dengan ibunya Cara mana cewek, sedangkan muka pas pasan. Hana puja yang muka pas pasan. Yang penting dompet berkelebihan. Menyedompet berkelebihan, jangankan cewek. JNP mengan. Menyedompet kosong, jangankan cewek. JNP hai putoh. Bagaimana cara kakak membagi waktu terutama untuk masak karena kondisi ada 2 anak kecil. Anak bukan jadi suatu alasan chubby Jadi kalau misalkan anak udah tidur langsung gerak masak apa segala macam. Beg gadus talking, partner blue bajaiji panepen panem color tat enggak akan kelar masak. Kebul kibam menurut rane rameta inang jino gaduh laleng ngan hapel lako lakah anak berempat permenli. Hana paya permen, pelakor sudah menanti di luar sana. Jangan salahkan suami apabila suami digoda pelakor karena semua itu tergantung istri di rumah. Cukbul punya sama-sama ipar siap kepo Ngertanya odong pun ketanyang Dari A sampai Z Kipan tak sikapi Mereka tanyang mentang Tapi hancur Awaknya saya gawal Tanyang mentang Ya Allah Cukup berasamu-sambung Mereka tanyang Nyepadung Nyerah hancur Lihat dia tanyang Kupang apa itu Pegah bahasa Thailand Cukbul kong lipai loh Sawadekab hai Walu mau bertunggu kong kong bu hai Kong mangap aja bu kong kong Oh Bu suum lom hai Pul kiban pendapat ra nya menyaramai urung yang contoh atau ceplak bisnis tanya. Hanapayah ya haju bulofer, rezeki nya telah pincung, memang ka rezeki tanyo, lambibir ha ulua. Yang penting perumah laka baik chai ga, nya betuo. kibar rata pegat menyalaka tanyo ilua gaduh nghape, i rumah pi gaduh nghape. Yang pun pegah pegah haiba ambek gaduh ngan hp, Iluang pi butuh perhatian, karena uragamnya mihana pegah hanak peka. Memang yang hanak peka chit, chok hp pok detejut, Iluang lagi nya Cukbul, pesalahnya dia ada pacaran dengan abang, alihnya ada pacaran dalam mengadu dia. Hana salah, yang salah more youb hanapah leh. Dumnan gatai, lagi hanagam lai. Cik perlai, kena duduk balong saja-saja awakkah. Cukbul, punya pegah sayang katanya, tapi dengan cewek lain dijak cik kibar yang cukbul, dengan cewek lain pergi sayang ni. Bangkai pegah sayang katanya udah menjamin kesetiaan. Tidak sayang. Itu cuma iklan, iklan mandum. Jangan baper. Cukbul, meseh nak urung tuha gaduhjung kakeng kegok. Ke Putah pegang nak tengam ke. Han dah payah pegang sapu Karena urung Tuhanya kembali lagi menjadi balita. Jadi kasih dia bakung asau. Jangan pernah kasih dia apa-apa ya. Tekedipu barangkapu mendeleh butahnya. Urung tuha tungtung mendeleh. Pul, lo rindu ke seseorang. Tapi rindu ke lakogok. Kibahan yan. Yan anah saban. Pernah wajib hanya bakar deop. Minyakan bakar deop capli ubut. Minyakan capli ubut tukau lain hanacara. Boh pua tak rindu ke lakogok. Lagi han Betul lah kena bự tikar urache pantang aja bự dengar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al 'usri yusra. In